versi siang dapat dengar suara dar meja sombaya carita dengar air mata Tuhan menjaga jaga Ajar beta jangkangal bangku lalu lupa deng mama pumpangku Ada deng seng ada mama saja jual Parbeta ya yeah. Betapung nama dalam Mama pun sombaya Yang beta tahu sing pernah kurang Meski cuma papeda di meja makan Yang beta tahu ujung kebaya, kang Babasa deng mama pun air mata semua cuma Pak hmm, Ajar beta jangan Sengada mama saja jual parbeta, yang beta tahu ada beta pung nama dalam mama pung sumbaya, yang beta tahu sempurna kurang meski cuma papeda di meja makan. Tahu ujung kah kang babasa deng mama air mata, semua cuman parbet. Betapung nama dalam mama pun yang beta tahu sing pernah kurang meski cuma papeda di meja makan yang beta tahu ujung kawaya kang babasa, dan mama air mata semua cuma parbeta Sumbaya yang beta tahu senfana kurang meski cuma papeda di meja makan. Yang beta tahu ujung kebayakan bebas ada nggak pun air mata. Semua cuma parbeta. Kung air